Ya, selamat malam Bapak Ibu. Selamat berjumpa dalam program eh, pola hidup sehat. Nah, saya akan mulai dengan eh, pertanyaan, Pak: ini pola hidup sehat, kenapa yang dibahas itu olah nafas? Apa hubungannya olah nafas dengan kesehatan? Oke, okay. saya izin share sebentar materi mengenai kesehatan. Ya, pasti targetnya itu kita belajar, itu kita menjadi sehat. Ya, syukur dapat bonus awet muda. Nah, bicara awet muda juga saya mau uh, pamer sebentar gitu loh ya. Pokoknya ini coachnya ini trainer ini sertifikatnya nggak ada gitu ya. Sertifikatnya ini aja dah gitu ya, bukti. <laughs> saya lahir 59 tahun yang lalu, tapi tahun lalu dites usia biologisnya 45, tahun ini empat eh 46 ya, tahun ini 45. Itu berdasarkan uh, kalkulasi atas misalnya visceral fat, total fat dan sebagainya gitu ya. Nanti kalau ada waktu bahas ini satu demi satu juga boleh, tapi nanti akhirnya itu akan pada ke usia biologis atau usia metabolisme. Nah, kebanyakan nanti kalau Bapak Ibu mau tes di itu? Kalau mau tes bisa ke tempat nge-gym, tempat klinik kesehatan, bahkan biasanya juga klinik kecantikan atau kayak counter Kalbe yang jual uh, suplemen, jual aneka macam obat atau susu-susu tertentu, w gitu ya, mereka juga juga ada tes itu. Dan biasanya orang kalau umurnya 40 jadi 50, 30 jadi 40. Saya pernah bawa anak saya umur 25 jadi 35, lalu uh, anak saya bilang begini, eh, ini alat ini sehingga jadi tuain nih habis itu biar kita beli produknya." <laughs> Terus saya dites, gitu. Lebih muda 12 tahun. <laughs> Jadi saya bilang alatnya tepat, alatnya tepat. <laughs> Lalu lo kok bisa pak? Bapak lebih muda gitu ya, hmm. ya pasti bisa lah kan itu uh, berat. Uh, visceral fat itu lemak-lemak yang membungkus organ-organ vital. Jadi uh, lemak yang membungkus jantung, pankreas. Uh, kalau itu terlalu banyak kan jantung kerjanya jadi berat. Nah pasti kan cepat mati kan gitu. Kan. Jadi umurnya lebih tua. Jadi visceral fat sangat berpengaruh pada body age gitu maka program kita ini nanti pasti akan membuat Bapak Ibu terutama di perutnya akan lebih kecil. Ya, terutama nanti waktu kita belajar senam stretch ke arah-arah perut gitu ya. Jadi pokoknya nanti semuanya slim, cia dan awet lebih muda secara biologis karena organnya. Tapi juga nanti mukanya ya akan lebih glowing uh, ya. paling enggak lihat aja muka saya. <laughs> Ya, dan sembilan seperti ini, saya nggak semir rambut. Ini masih asli, ya. Saya agak apa namanya yang rontok, ada rontok gitu ya. Jadi, itu tujuan dari uh, pelajaran kita supaya kita sehat dan awet muda. Nah, kenapa awet muda? Karena terjadi okay, sebentar, terjadi regenerasi sel. Nah, ini yang akan kita pelajari selama 12 hari. Itu regenerasi sel ini, di mana ruang likopen cukup banyak. Supaya terjadi regenerasi sel, nanti kita akan belajar mengenai deep sleep, tidur pulas, nyenyak yang berkualitas. Kita akan belajar mengembalikan asupan kepada sel, vitamin, mineral, antioksidan yang siap diserap dan cocok untuk sel. Kita akan belajar fermentasi. Supaya regenerasi sel kita perlu memberikan asam amino, bukan cuma protein bahan mentah, karena beberapa orang kesulitan mencerna protein karena kekurangan enzim protease. Nanti saya akan ajarkan gimana cara makan enzim protease yang murah. Jadi, saya enggak ada jualan produk, enggak ada obat, enggak ada jamu, enggak ada ramuan. Nanti Bapak Ibu bikin asam amino sendiri untuk untuk untuk antioksidan mineral. Bapak Ibu saya jadi bikin jus probiotik dari buah sendiri jadi serba murah, serba bikin sendiri. Kalau repot, nggak mau bikin sendiri ya baru silakan beli merek apa saja saya tidak mengendorse merek tertentu ya. Tapi akan mengajari sampai malah bikin probiotiknya. Saya sudah 12 tahun bikin kefir. Jadi Merem aja itu bikin nggak salah. Jadi, nah kita akan belajar juga nanti olahraga yang untuk kesehatan ya. Kita akan belajar olah hati dan pikiran. Nanti juga ini mengarahi regenerasi sel. Nah sekarang kita ini ada di sini olah nafas untuk memberikan kondisi ideal terjadinya regenerasi sel. Jadi, kenapa olah nafas? Karena olah nafas ini, apa sih yang akan terjadi ketika orang melakukan olah nafas? Yang pasti makanya saya suruh beli ya menyediakan alat yang namanya pH meter. PH meter yang merah ini dua digit, sehingga bisa, misalnya, 7,35. koma Gitu kalau ini satu digit, berarti hanya 7,4. Ya, bedanya sepuluh ribu paling alat ini belinya di Tokopedia, Bukalapak, merek, terserah saya, betul enggak. Enggak ada apapun yang saya endorse. Ya, nah, waktu olah nafas, saya berani jamin pasti 100 persen. Itu pH nya naik. Makanya, kalau sebelum latihan, eh, apa namanya, anjing dites pH urinnya nanti di grup saya sudah pos post juga ya kenapa pH urin kok pH darah gitu ya boleh kalau duitnya sultan gitu ya banyak nggak berseri ya tiap minggu mau tes pH darah bisa tapi istilahnya kalau pH darah itu malah gas darah gitu ya itu nanti akan dites. tapi saya bincang bincang dengan dokter bambang susanto juga dokter nani dari NDC ya yayasannya bahwa pH urin itu mengindikasi pH darah jadi tidak sama, tapi nggak akan bertolak belakang. Ya makanya yang kita cek supaya sehari kalau mau kayak saya ini mania, gitu ya. Sehari bisa 8, 10 kali waktu penelitian empat bulan. Sekarang udah habis tidur aja sama siang, malam, gitu ya. Nah, waktu kita olah nafas itu pH-nya pasti naik. Kenapa? Kenapa pasti naik? Kalau cairan termasuk darah banyak keduanya itu asem. Makanya kalau darah yang kembali ke jantung, kembali ke paru-paru, ya pasti pH-nya lebih rendah. Tapi yang keluar, baru dapat oksigen, pH-nya lebih tinggi. Karena darah kita kan di paru-paru dikasih O2, edarkan ke seluruh tubuh, tadi kita kasih video animasi yang sederhana, ya lalu dari sel-sel balik ngangkut CO2. Nah, itu pasti pH-nya lebih rendah. nah Kalau kita olah nafas, yang kita masukkan itu kan paru-paru, oksigen kita masukkan ke paru-paru dalam jumlah yang maksimal, kita bernafas selama ini, tapi tidak diolah. Makanya nafasnya diolah sehingga penyerapan oksigen oleh paru-paru hemoglobin maksimal yang terindikasi dari nah, terindikasi dari oximeter ini yaitu saturasi alat yang booming waktu COVID ya. Karena kalau 94 bapak ibu punya saturasi dan punya beli alat ngetes 94, kayaknya ada masalah dengan paru-paru dah ya perlu ke dokter. Paling tidak itu minimal 95. Kena COVID sembilan dua, itu harus pasang tabung oksigen, ya. Nah nanti bapak ibu start-nya berapa? Karena ini baru hari pertama latihan ya. Pagi ngecek, siang ngecek, gitu ya. Wah saya rata-ratanya sembilan delapan, sembilan Bapak itu sehat sekali. Anak saya nomor paling bungsu itu, duh, sekarang lagi di Manado. Kemarin dua minggu di Bali. Sebelum Bali karena dia work from home, gitu ya. Tapi home-nya dia dua minggu sebelumnya lagi Aceh. Dari Manado, pada aku langsung ke Raja Empat, Pak. Gitu, oke. Terus ya, seminggu di sana habis itu mau ke, ke Bima, <laughs> sebulan keliling Indonesia gitu ya. Kapan diving, naik gunung? Ini saturasinya nggak pakai terapi. Gini-gini udah 100. gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu nanti awalnya berapa bisa ngelihat sendiri. Bahkan nanti waktu kita terapi, saya akan pasang alatnya. Bapak bisa ngelihat gitu ya. Nah, saya dulu karena paru-paru tujuh -paru tahun waktu SD. Saya sebelum mengenal program ini saturasi saya itu 95, 96 sampai waktu saya terapi oson karena nganter mertua sama istri akhirnya ikut juga gitu ya. Dokter Sintia tuh selalu berkata Pak Jero rendah sekali loh Pak. gitu Bapak, Bapak di batas bawah 95. Bapak turun satu, satu poin lagi Bapak ke dokter gitu. pernah paru-paru, pernah tujuh tahun. <laughs> Wah itu dia nih Bapak komorbid nih. Dia bad. Wih, komorbid double. <laughs> Jadi saya berangkat dari saturasi 95, 96. Terus, saya PH berangkat dari lima setengah sampai 6, Karena orang diabetes juga kebanyakan, jadi cairan itu, kalau gula itu rasanya manis, tapi kerja nasi gula PH-nya turun. Jadi, nah sekarang saya bangun tidur tujuh 7,2, tiga tujuh dua, begitu ya. Begitu latihan, urinnya udah tujuh delapan delapan, bahkan kadang delapan nah itu bukti nyata olah nafas ini menaikkan saturasi dan pH. Nah, dua inilah yang berhubungan dengan tadi regenerasi sel. Jadi sebenarnya olah nafas itu, kalau saya belajar dari Wim Hof, memang di Indonesia ada Mobi, itu mengkhususkan diri untuk diabetes. Tapi memang olah nafasnya akhirnya banyak banget. Ya, apalagi yang pencaksilat pencaksilat di Indonesia itu akan untuk pola nafas, lalu energinya dikumpulkan di tangan, pukul batu, gitu ya, pukul batu bata, gitu ya, supaya sakti. Kita nggak usah sakti lah, sehat aja cukup. <laughs> Merasa sakti berantem terus mati, <laughs> itu seorang. Jadi kita nggak pengen sakti ya, tapi kita pengen. Uh, sehat. Nah, ilmunya banyak aliran-aliran yang berhubungan dengan kesaktian, saya hindari yang ada mantra-mantranya. Saya kan hamba Tuhan, bahkan orang Kristen menyebut saya. Pak pendeta Jarod, gitu. bukan pendeta sih, tapi karena banyak pelayanan, ngusir setan, bakar ciumat, <laughs> itu pasti saya hindarin gitu ya, sampai akhirnya ketemu Wim Hof yang menghubungkan olah nafas dengan biokimia tubuh, metabolisme tubuh, dan dia mendapat Nobel, dia pemenang Nobel, jadi tentang kesehatan. Maka saya pakai ilmunya Bim Hof. Saya campur dengan sekarang ini tambahan dari yang Massachusetts University seorang profesor psikiatri. Jadi dijamin yang saya ajarkan itu hal yang ilmiah. Gitu ya. Karena bagi saya klenik itu ya berhala. Untuk gitu ya. tak dulu sih. Sekarang yang punya cimat takut bakar. Panggil saya aja tak bakar. Jadi kenapa olah nafas? gitu ya? Apa hubungannya olah nafas dengan saturasi? Sekali lagi, pH-nya ideal, saturasinya 100%, ini membuat regenerasi sel apapun penyakitnya. Mau ginjal, mau pankreas, mau jantung, ini baru ada yang tiga kali aja kemarin dia jabri saya, aduh Pak, makasih banget Pak, saya udah selesai sih tapi ada rasa nggak enak tertentu, ini enakan. gitu. Dari Fluid, pantai Indah Kapo, ada yang beli lukisan saya juga, ikut program juga, baru nyoba tiga kali, Pak, saya ada bekas operasi itu Jadi, ototnya kaku-kaku, kok sekarang lemes ya? Terkena, kenapa kaku? Karena kurang oksigen. Dan mungkin selama ini darahnya itu nggak nyampe ke sel itu. Makanya, ya, yang saya janjikan pokoknya saturasi naik sama pH naik itu aja dulu gitu ya. Nanti dampaknya itu udah masing-masing pasti ceritanya beda-beda karena sakitnya kan beda-beda. Jadi, apa bedanya hubungan olah nafas dengan saturasi? olah nafas dengan legendasi sel olah nafas menaikkan saturasi pentok 100% dan asal alatnya yang ini ya tiga digit ya jadi alat oximeternya ada yang tiga digit ada yang cuma dua digit kalau dua digit nanti Bapak kok saya 99 terus gimana mau 100 angkanya cuma dua ya bentoknya 99 gitu ya kalau ini bisa seratus jadi dipencet aja kan memang 100 dari tiga digit akan muncul sih waktu pertama benya tuh stepnya tiga berarti bisa 100 Nah itu yang itu yang membuat nanti saturasi pentok 100 dan PH ideal itu membuat regenerasi sel uh, terjadi ya.